dapat peludarinya teman-teman coba kita tangkap teman-teman wow wow tenang-tenang teman-teman wow, wow wow wow wow wow wow halo teman-teman selamat datang di channel like it toys oh ya teman-teman hari ini kita akan mencoba berburu Binatang-binatang kecil yang ada di sungai ini teman-teman Kira-kira apa aja ya teman-teman yang ada di sungai ini ya Tapi sebelum kita mulai videonya Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman Supaya kakak bisa semangat lagi bikin video-video lainnya Oke teman-teman, yuk kita mulai pencarian kita hari ini Wow, wow, wow, kakak lihat sesuatu ada di atas kelapa ini teman-teman Kira-kira apa itu ya teman-teman kita lihat teman-teman Apa ini ya teman-teman Wow, ini capung teman-teman. Wah, wow, Kakak melihat di sana ada air terjun teman-teman. Yuk, coba kita tengok yuk, ada apa aja di sana kira-kira ya teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Wow, air terjunnya teman-teman. Yuk kita lihat ada apa aja ya kira-kira ya. Oh, Kakak melihat sesuatu teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wow. Uh, apa ya, teman -teman? Wow, ternyata kiyong air teman-teman. Uh, warnanya teman-teman. Uh, warnanya kuning kehitam hitaman, coklat teman-teman. Wuh, -teman. warnanya cantik sekali teman-teman. Wow. Uh, cik, cik, kita kumpulin dulu yuk. Wow, ini dia teman-teman. Kiyongnya teman-teman. Wow uh, kita dapat empat teman-teman. Warnanya cantik cantik ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wow sepertinya kakak menemukan sesuatu lagi teman-teman Apa ya kira-kira ini teman-teman Coba kita lihat teman-teman Wow apa ini ya uh, Banyak banget teman-teman uh, Wow ternyata ada siput air teman-teman uh, Banyak sekali teman-teman Sepertinya di sini rumahnya teman-teman Lihat ini Wow bentuknya lucu-lucu banget ya Warnanya hitam semua teman-teman Wow, seperti mutiara ya teman-teman. Wow, banyak banget ya. Oh, yuk, yuk kita kumpulin yuk. Wow, ini kita tadi kan udah dapat keong empat, ini dapat lagi siput teman-teman. Wow, banyak banget. Yuk kita cari lagi teman-teman. Wow, wow asik dapat banyak teman-teman. Wow, siputnya banyak banget teman-teman. Wow, warnanya hitam semua, teman-teman. Wow, lihat ini, teman-teman. Sepertinya ada siputnya yang warnanya putih, teman-teman. Yuk, kita ambil, teman-teman. Wow, wow, wow, warnanya ternyata abu-abu, teman-teman. Wow, nih, lihat ini, teman-teman. Cantik, kan? Wuhu, wow. yuk, kita kumpulin lagi, teman-teman wow kita dapat banyak ini teman-teman, wow -teman. keong siput, wow asik teman-teman, pemandangannya -teman. uh, indah banget ya teman-teman di sini, uh lihat tuh sawahnya luas, padinya hijau-hijau semuanya teman-teman, uh airnya jernih, uh, pasti di sini banyak binatangnya teman-teman, yuk kita lanjut berburu lagi teman-teman, wow, uh ya kak lihat sesuatu teman-teman kira-kira ini apa ya teman-teman sembunyi di sini wow apa ini teman-teman wow wah wah wah ada kepiting teman-teman wow, wow. Uh, lucu banget teman-teman coba kita tangkap teman-teman kita tangkap wow uh. galak banget teman-teman kepitingnya teman-teman wow lihat nih teman-teman lumayan gede teman-teman warnanya cantik teman-teman coba kakak tangkap lagi ya teman-teman wow susah banget teman-teman wow ini teman-teman kepitingnya teman-teman wow asik kan tangkap lagi teman-teman wow wow ini teman-teman, wow lihat ini teman-teman. Uh kakinya ya teman-teman cantik banget kan teman-teman. Uh lihat nih lihat capitnya nih teman-teman. Wow. Uh jangan sampai kena tangannya teman-teman. Nanti tangan teman-teman bisa berdarah kalau kena capitnya. Hati-hati ya teman-teman. Uh kita taruh sini dulu teman-teman. Uh ini teman-teman. Wow. Dapat satu teman-teman. Uh yuk lanjut kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di mana lagi yang ada kepitingnya teman-teman. Wow sepertinya kakak melihat di sini ada rumah kepiting teman-teman. Yuk kita lihat apa di dalam tersembunyi teman-teman kepitingnya teman-teman. Coba kita buka teman-teman. Wah, wah, iya bener teman-teman. Wah, kepitingnya teman-teman. Uh, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Dia lari teman-teman. Wah, wah, wah. Kita dapat teman-teman. Yuk coba kita tangkap teman-teman. Uh, kepitingnya masih masih kecil teman-teman. Wah, coba. Tapi itu masih susah juga teman-teman nangkapnya teman-teman. wow. Uh, uh, wow. Ini dia teman-teman, kepitingnya. -teman, Hore! Tuh lihat nih kepitingnya teman-teman. Uh, cantik kan teman-teman? uh warnanya oranye teman-teman. orang kecoklatan. Unik banget ya teman-teman. Wah, yuk kita taruh di tempat yang di teman-teman. Uh kita udah dapat dua kepiting teman-teman ya ini teman-teman wow asik teman-teman yuk lanjut cari lagi teman-teman wow kakak melihat di sini ada kepiting lagi teman-teman masuk ke dalam air teman-teman coba kita ambil teman-teman wah mana tadi ya uh Uh, uh, uh, ini dia teman-teman uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. kabur teman-teman kebetingnya teman-teman teman-teman ini dia teman-teman jangan sampai dia kabur lagi teman-teman wah coba kita tangkap teman. wah wah wah wah wah wah ini dia wah wah wah cantik banget, kan, teman -teman, wah wah uh, wah uh, wah uh. wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah dia kabur teman-teman tangkap lagi teman-teman wow kita taruh lagi teman-teman wow lihat ini teman-teman di sini ternyata juga banyak banget teman-teman siputnya teman-teman siput air uh lihat teman-teman wow gak dapat lagi teman-teman siputnya teman-teman yuk kita ambil semuanya yuk teman-teman terus ini lagi teman-teman wow buruan kita dapat banyak lagi wah wah teman-teman uh wow di sini banyak banget teman-teman wow siputnya banyak banget teman-teman dapat banyak ini kakak teman-teman wah ini lagi teman-teman asik teman-teman wow ini ini ada lagi teman-teman wah wow kakak dapat banyak teman-teman warnanya teman-teman unik unik semua teman-teman yo kita taruh sini lagi ya teman-teman. Wow. Uh, tuh lihat teman-teman, buruan kita hari ini dapat banyak teman-teman. unik uh, nih yangnya teman-teman, ada kepitingnya, ada juga siputnya banyak teman-teman. Wow pasti asik ini teman-teman. A few moments later. Wah, wow. Kakak melihat di sini ada kejang air lagi teman-teman. Coba kita ambil teman-teman. Wah. Wow. Uh. wow, besar juga ya teman-teman. Uh, warnanya teman-teman cantik banget, teman-teman. Uh, coba kita cari lagi, teman-teman. Sana, teman-teman, ada lagi enggak ya? Wow, uh. Uh. wow, wah, Ini ada lagi, teman-teman. Wow, kita ambil lagi, teman-teman. Uh. Wow, kayak yang lagi, teman-teman. Uh. Wow, dapat lagi koleksi kita, teman-teman. Uh, cantiknya, uh. wow, wih, uh. wah. Wow. Oke deh kita taruh sini lagi teman-teman. Uh tuh lihat teman-teman. Uh buruan kita. Uh banyak banget teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Wah itu ada lagi teman-teman. Ada lagi teman-teman. Wow kita lagi teman-teman. Wow ini teman-teman. Kiyong lagi teman-teman. Uh. Wah ini dia teman-teman kiyongnya teman-teman. Uh asik teman-teman ah ah buruan kita hari ini sepertinya lumayan banyak teman-teman kita coba lihat yuk wah apa aja ya dapatnya ya wow ini teman-teman wow uh ada keong ada kepiting ada siput wow lumayan banyak ya teman-teman nih teman-teman Wah kepitingnya teman-teman wow wow lincah banget teman-teman wow lucu ya teman-teman kepitingnya teman-teman wow ini ya teman-teman kepitingnya teman-teman Wuh, uh, wow. Mantapnya. Wuh. Wuh, uh, ayo. Wuh, teman-teman. Wuh, tapi nggak apa-apa teman-teman. Tadi dapat tangkap lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Wow, putihnya teman-teman. Wow, ini, ini, ini teman-teman. Wah, wow, cantik kan teman-teman? Wah. Wow. Wuh, ini kiangnya teman-teman. Tadi kakak dapat yang besar teman-teman. Nih, wow. Cantik kan teman-teman? Wah, wow. uh, asik ya teman-teman Tapi jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman Supaya besok kita bisa berburu lagi binatang-binatang di sungai ini teman-teman years later. Wow, sepertinya kakak melihat sesuatu teman-teman Ini apa teman-teman? Wah, seperti ular tapi bukan ular nih teman-teman Apa ini teman-teman? Wow, lihat, lihat, lihat, lihat. Wow, Apa ini teman-teman? Wow, apa ini teman-teman?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 punya teman-teman, wah, uh, uh, uh, uh, uh, kabur teman-teman, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, teman wah, wow, wah, jatuh lagi teman-teman, wow, wah, wah, wah, belutnya teman, wah lincah banget teman-teman, uh, ini dia teman-teman, wah, wah kakak dapat belut teman-teman, wow asik teman-teman, beruntung banget hari ini kita teman-teman dapat belut teman-teman, uh, warnanya cantik teman-teman, datang teman-teman, wow uh uh uh asik teman-teman uh mantap boleh dapat belut teman-teman uh berhasil menangkap belut wow uh lihatnya teman-teman lihat teman-teman uh teman-teman uh, uh licin banget teman-teman wow seperti ular tapi bukan ular teman-teman ini belut teman-teman ini bukan binatang buas teman-teman ini biasa hidupnya di Sawah teman-teman, dalam lumpur teman-teman. Nah, wow, uh. oh, mantap banget teman-teman. Uh. Uh. coba kita kasih air dikit teman-teman. Wah, supaya belutnya tetap bisa hidup teman-teman. Uh, wah, lihat teman-teman. Wow, mantap. Uh, baiklah teman-teman. Ini hasil buruan kita hari ini teman-teman. Tapi jangan lupa channel ini di subscribe like dan komen teman-teman ya jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman supaya Kakak lebih semangat lagi berburu binatang-binatang kecil ini di sungai ini lagi besok teman-teman sampai jumpa besok lagi ya teman-teman kita berburu lagi salam like it toys dadah Woo.